di jepang pas hari ketujuh setelah bayi kita akhirnya ada yang namanya OSHCHIYA terus ada acara MEMEHSHIKI yang artinya acara penamaan buah hati kita sama seperti di Indonesia di jepang juga nama itu adalah DOA jadi kita harus kasih namaku anak kita dengan arti dan makna baik. sebenarnya waktu aku masih hamil Aku sama Eri udah lama mikirin nama buat anak cewek kita. Tapi makin lama makin bingung karena harus dapat nama yang bagus buat keluarga kita di Indonesia dan di Jepang. Sampai anak kita udah lahir aku masih bingung sampai nggak bisa tidur. Tapi akhirnya kita tentuin nama anak pertama kita Mericang. Mericang. chan Hai. Meri -chan. Meri -chan. Hai <laughs> <笑>はい。ああ。私だったら、え、え、だめだ、あの足。くるくるになっ<笑> dada dada dada. Ih. Hai, bentar, bentar. Oke, cantik. Ih, cantiknya. Hei, eh, hei, oh, jangan dimakan. Siap-siap foto-foto. Burm-burm. Masih ada. Topi mana? Bisa? Mana klearnya? Dia nggak mau. Enggak bisa kerja. Oke, okay. tangannya keluar ini. Mana kak? Ding ding ding Hello Hello My name is Mary Hai hai guys Hai hai Ini anak kita ini Namanya Mary Chang. Chang. Chang Salam kenal teman-teman Bokona Nippon Bokona Nippon Mary Chang Jangan nangis Dia udah lapar dia pengen makan Hai hai hai hai, hai, hai. hai. hai. Duh, dh, dh, dh. Maka iyo, maka iyo! Happy birthday to you, Jane hey. Jane! Hey. Happy birthday dear Meru-chan! Happy, Happy birthday, birthday to, to meru Yo, Jampai gak? Enggak capek? Lihat persiapan kita itu loh, banyak banget, aduh Aduh, aduh Nguma. Aduh, cal Dia udah lapar, udah lapar Selamat, selamat, selamat ulang tahun Kita dapat kue, sayang Dapat kue Ada tiga lilinnya Iya Makasih ya sayang ya ah, Iya ah. Makasih ya, Makasih ada ya. surprise Surprise tiap dailin dulu aja. Boleh tiup nggak? Boleh. Ini nih, ulang tahunnya aku, merchang sama kamu. Iya, Soalnya, ulang tahun kita deketan semua. Iya, deketan semua, iya, deketan deketan semua, semua. ya. Hmm. Yeay. Senangnya ya. Senangnya ya. Tiap tahun bisa ulang tahun bertiga. Happy ya, happy. happy. Tapi hadiahnya sekarang ini ya. Iya, Kalau hadiah hasil. dari aku itu cinta sejati. Nyata. Tidak bisa dibayar pakai uang. Oh, saya masih bangga. Ini aku, oh, Mirjan. Aku. Aku. Ayo, coba ini. Anda lagi? Oh, makasih sayang sekali lagi. Ay. Ayo, semoga. Kita berdoa dulu yuk. Ya, berdoa yuk. Ya, ya. Mau keheningan cipta dimulai. Eh, sayangku, menghinakan cipta si berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa. Mata tutup mata ayo, tutup ya. ma. berdoa ya. dimulai ya. <laughs> semoga merucang cepat gede cepet jadi gede. anak yang pintar soleha ya dengerin apa kata orang tua ya iya dan Kalau, kita pergi jalan-jalan makin ya bisa jalan-jalan ya bertiga ya, ber bisa ke Indonesia ya iya kamu juga istri yang Sangat baik, makin baik lagi. Iya dong. makin cantik lagi. Yes. Kamu udah jadi ibu, loh. Iya dong, dan aku bakal ibu yang jadi cantik ya. Dan aku bakal jadi bapak yang baik untuk anak dan suami yang baik untuk kamu. Hmm, Jam lagi. Hmm. satu, dua, tiga. Yeah, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. birthday. Ini benar-benar gak nyangka ya. Tanggal lahir kita bertiga, iya, dekat iya. banget. Dekatan banget. makasih ah, sayang Senang deh Udah yuk, makan yuk mm -mm. Bukan makan, bukan, bukan, bukan, bukan ah? makan. Makan Ma? di sini. Nggak ada Ah, ya, di situ. Ah, kaget. Sampai nggak bisa mm -mm. bilang apa-apa. Nggak -apa. mm -mm. <laughs> Makasih ya sayang ya. Hai. Aku Tunggu. potong ya. Oh. Oke okay, Bebeknya juga sekalian dipotong ya. Oke. Okay. Leher kamu juga potong ya. <tuh> ini ganggu saya. <tuh> oh, iya. Sakit-sakit. Jangan. Enggak <tuh> perlu. Enggak perlu susah. Nanti harus pompa. Sudah mami gede banget. Mau nggak nih langsung aja? <tuh> Mau nang ya? Uh. Eh, <tuh> enak. Jangan itu punya babi. <tuh> eh aku suapin kamu gimana? oke okay. biar aku yang suapin kamu saya, saya habis ngapain Hi. aja? Hai. Hai. Aku perlukan. Nah. Hai. Sini. Hai. Kita pertama. Uu, beri banget. Ini benar-benar beri yeah. ini. Nah yuk. Oh. oh wah, Wahaya. Hmm. Hmm. Enak mircham. Nyampe. Mircha, Begitu guys, kalau punya istri punya anak tuh harus dipahalgiain tak nah, pasti anak sama istri bakalan bahagia kita jangan aneh-aneh yang -aneh makanya ya jadi suami tuh harus, ya, suami yang bener oh Bu, dia kentut dia kentut becak kamu nggak tahu kan waktu kamu masih ada di kandung aku di aku makan banyak yang makanan yang enak, -enak. Hmm. Hmm. kamu kasih ya, sekarang kamu gak bisa makan jadi hmm. aku makan buat kamu ada ada blueberry, ada cranberry, ada hmm. mana lagi nih? Berry-berry, berry-berry masih. Kayaknya enak nih langsung dibikin, kan. Wow, strawberry. Ini ya. Wah, Wow! Dia... tuh oh. Wow, cranberry. Hmm. <tik> hmm. Enak banget. Enak. Juicy banget. Juicy banget mm. asli. Wah. Oh. Mm. Cakep banget. Cakep ya. Hai, mm. makasih sayang. Mm. Kita kayak baru ketemu aja, sayang. Iya, jangan eh, minum banyak-banyak, nanti giliran Papa. Iya, iya, Iban